Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Muhammadul Noha Mahasiswa program studi Magister Ilmu Hukum Universitas Trisati, Angkatan ke-39 Yang saya hormati, Bapak Profesor Dokter MS Tumangwar SHMSI Materi kita kali ini adalah tentang analisis bagaimana perlindungan hukum investor Dalam transaksi repurchase agreement atau repo yang gagal bayar Studi kasusnya dari PT Sekawan Inti pertama nah, pertama kita ke latar belakang repo itu adalah transaksi dalam pasar modal yang bukan merupakan transaksi yang umum nah repo ini sebenarnya sudah ada dan diakui oleh atau yang kita tahu dengan IMF repo adalah perjanjian jual beli dengan harga tertentu dan dengan waktu tertentu dengan janji untuk membeli kembali efek tersebut efek tersebut ini digunakan sebagai jaminan atau agunan dari transaksi tersebut dasar hukum yang mengatur tentang repo di indonesia peraturan dari bapak pam lk nomor 8 g13 kronologis permasalahannya adalah ketika pt sekawan inti Pratama adalah pt yang terdaftar dalam bursa efek indonesia kode sahamnya adalah siap permasalahannya timbul ketika investor atau pemegang saham ingin meminjam dana dengan menggadaikan atau menjaminkan saham PT siap ini sudah tidak memiliki uang untuk membayarkan lagi saham yang dijaminkannya itu. Gagal bayar ini yang menimbulkan akibat hukum. Ternyata ada kewajiban-kewajiban dalam transaksi repo. Pembeli repo ini punya kewajiban untuk menyerahkan uang untuk membeli saham tersebut serta mengembalikan saham tersebut jika pada saat jatuh tempo, pihak penjual membeli kembali saham tersebut Kewajiban bagi penjual adalah untuk menyerahkan saham yang sudah dibeli dan membeli kembali saham tersebut jika sudah jatuh tempo. Untuk mendapatkan haknya kembali, pembeli repo ini terpaksa menjual saham jaminan PT. Siap tadi ke dalam bursa. Kita tahu bahwa harga saham itu fluktuatif. Bisa naik, bisa turun. Pada saat menjual kembali ini, harga saham belum tentu di titik yang sama pada saat ia menerima saham tersebut. Ada kecenderungan bahwa saham itu downtrend atau nilainya sedang ada di bawah. Oleh sebab itu, maka dapat dikatakan pembeli itu rugi atas tidak senilai dengan nilai yang ia pinjamkan. Permasalahannya yang timbul dalam penelitian ini adalah kita mencari bagaimana pastian hukum repo dalam kegiatan pasar modal. Nah, yang kedua, permasalahan kedua adalah bagaimana akibat hukum terhadap para pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam transaksi repo yang gagal bayar. Uh, Landasan teori yang digunakan adalah teori kepastian hukum. Menurut Han Kelsen bahwa undang-undang itu dibuat oleh untuk menjamin hak-hak pihak-pihak yang ada di dalamnya agar tidak terjadi kepen konflik kepentingan atau konflik norma. dasar dari perjanjian repo adalah suatu perjanjian yang tertera dalam kitab undang-undang hukum perdata pasal 1313 kitab undang-undang hukum perdata repo dalam kitab undang-undang hukum acara perdata diatur dalam pasal 1519 sampai 1532 yang mengatur tentang jual beli dengan hak membeli kembali dalam perjanjian repo ada asas atau nilai baku yang harus dipenuhi yaitu GMRA GMRA ini diatur dalam peraturan OJK nomor 9 tahun 2015 pasal 5 ayat 1 dalam GMRA Indonesia belum mengatur secara jelas bagaimana pertanggungjawaban pihak penjual repo dalam hal ketika jatuh tempo nah akibat hukum terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab itu ada dua kan? yaitu kepada pihak penjual repo dan, pi dan pihak arranger Pertama adalah pihak penjual OJK memberikan suatu peringatan tertulis Yang kedua itu adalah uh, diberikan sanksi keperdataan Yang ketiga adalah OJK memasukkan pihak penjual pada daftar hitam Atau di blacklist Pihak kedua arranger yaitu yang pertama adalah Peringatan tertulis dari OJK tentunya Yang kedua adalah Sanksi berupa pembekuan usaha Nah yang ketiga yang paling berat adalah Memberikan sanksi berupa pencabutan izin Dengan dimasukkan ke dalam daftar hitam Atau sudah di blacklist e, dan pembahasan tadi kita dapat kita simpulkan Bahwa perlindungan hukum pada transaksi repo Sudah diatur apabila terjadi gagal bayar Kesimpulan kedua adalah akibat hukum terdapat para pihak yang bertanggung jawab dalam transaksi repo saham di mana keduanya ini dinilai lalai dan tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan sehingga harus mendapat sanksi sesuai dengan peraturan mengenai repo. Sarannya adalah dalam perjanjian repo telah diatur dalam peraturan Bapak LK bahwa perjanjian ini adalah perjanjian berjangka waktu dan beragunan sehingga pihak-pihak yang kait di dalamnya harus patuh terhadap isi perjanjian itu itu sendiri. Dan yang kedua adalah, sejatinya dalam transaksi repo, ini ada transaksi yang luar dari bursa efek, sehingga perlu prinsip kehati-hatian, baik itu dari penjual, pembeli, ataupun arranger dalam melaksanakan transaksi repo. Oleh karena itu, dipandang perlu menerapkan peraturan dari otoritas jasa keuangan ini. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabidaitu, taufik wabidaitu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.